Papa B pasti bangga, Bunda Lesti pasti bangga. Punya BBL yang sangat luar biasa, makin pinter, makin aktif, dan makin cerdas. BBL sudah bisa dadah nih bersahabatnya. Masya Allah, anak soleh. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kita lihat juga persahabat ya Tentunya postingan ini pun diunggah kembali oleh akun umd Kalau Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, bang udahlah tambah pinter Alhamdulillah, Masya Allah Makin pinter, makin soleh, makin cerdas BBL emang anak yang hebat Kemudian juga persahabat ya Alhamdulillah sedukan vitamin pun kita dapatkan dari Bunda Lesti kejora Bunda Lesti mengunggah video di ya, berada di sebuah toko kosmetik dan ternyata Papa Bi membelikan kosmetik untuk Bunda Lesti kejar. Masya Allah ada ucapan terima kasih dari Bunda Lesti kepada Papa Bi terima kasih kakak Etriski Milar sambil love diberikan oleh Bunda Lesti Masya Allah. Papa B sampai salting ya Seperti ini dipuji oleh Binya sendiri Salting tuh persahabatnya Masya Allah sehat selalu ya Berkah berkah Dan mudah-mudahan Apapun yang dilakukan oleh idola kita selalu Diberikan kelancaran Amin Postingan ini pun diunggah kembali Oleh akun Sandal Putih Bilar Kita lihat persahabat kalimat caption yang ditulis Masya Allah diratukan sama suami Duh jadi pengen juga dibeliin sama pasu Katanya itu Masya Allah Komentar pun banyak sekali diberikan Di yang dari akun Instagram Atar Mimi Handayani mengatakan Masya Allah vitamin Katanya tuh Masya Allah banget ya Dikirain endorse Ternyata ini vitamin yang sangat membahagiakan Untuk kita semuanya Komentar selanjutnya bersama dari akun Daradalali Mengatakan Masya Allah jadi pengen dibeliin juga, tapi sama siapa beli sendiri dah katanya Tia Masya Allah. Papap -pap dibikin salting oleh Bunda Lesti Gajiora. Ini membuat kita bangga dengan sesak Leslar. Semoga selalu seperti ini. Mudah-mudahan selalu rukun, selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat jadi informasi penting banget untuk warga Konoha ini info bahagia juga. Diunggah oleh akun Bufir. Ada sebuah pertanyaan persahabat ya kepada Bufir bufir kapan sih mereka comeback ke YouTube lagi udah kangen banget nih ini pertanyaan dari salah satu fans ya yang sudah kangen dengan YouTube-nya Youtubenya Leslar dan kita lihat jawaban dari bufir Insya Allah Sun doain ya biar mereka sehat terus dan selalu dilindungi amin itu akan hadir persahabat ya YouTube mereka akan kembali bangkit akan kembali memberikan kebahagiaan, kejutan untuk kita semuanya? Doakan yang terbaik, biar mereka sehat terus dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan pastinya, persahabat juga selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kebahagiaan dari Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.